Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjunan alam Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan perlindungannya, kita masih bisa saling menyapa dan bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim, di kesempatan hari ini kita akan mengulas sejarah Nusantara. Sabang sampai Merauke memiliki perbedaan kesatuan dalam kebangsaan Republik Indonesia. Terlandaskan Garuda Pancasila Bineka Tunggal Ika Tentunya Yang cinta akan tanah air Mari kita Menjaga karakter kebangsaan kita Terutama di malam hari ini Saya ingin menyapa Saudara-saudaraku semuanya Karena ada beberapa Yang harus kita ketahui, referensi bersama Mentafakuri apa yang terjadi di tahun Sekarang Tentunya membuat Kegelisahan buat Kita semuanya Namun ini menjadi Kajian Tafakur buat kita semuanya Teman-teman Yang memiliki perjalanan arti Sebuah spiritual Tentunya harus bisa Memaknai Hikmah dari kejadian di tahun ini dengan adanya bala tentara ataupun virus yang kita ketahui yaitu virus corona. Namun yang kita akan bahas yaitu tentang Satriopin ini dengan sifatnya yang jarang diperhatikan oleh kita semuanya yaitu tentang Kesembongan yang ada di dalam diri kita semuanya Kesatria-kesatria yang ada di tanah pulau Jawa Tentunya Kita harus memperhatikan hal-hal yang Mungkin jarang diperhatikan Karena sifat manusia selalu ingin Menonjolkan Atas kelebihan dirinya masing-masing Nah berkaitan dengan kesatuan perbedaan menjadi kebangsaan itu adalah ciri khas karakter kebangsaan kita namun buat teman-teman yang mau bertanya silahkan karena hari ini saya membuat video ini secara live kebetulan di malam jumat ini saya saya Kedatangan tamu dan mendapatkan inspirasi, ataupun mendapatkan ide-ide dari teman-temanku semuanya tentang pengetahuan akan jiwa raga badan manusia ini, terutama diri kita sendiri. Nah, sesuatu yang terjadi di kebangsaan kita dengan sosok kesatria kesatrio, ataupun pujangga-pujangga yang membela tanah air Nusantara ini dari tokoh agama tokoh masyarakat tokoh para bini sepuh tentunya pemerintahan negara kita semua terlibat dalam Memajukan kebangsaan kita ini Terutama ingin Mesejahterakan rakyat Republik Indonesia ini Tentulah kita harus Bergotong royong Dan Kesadaran yang harus kita bangun Dengan diberikannya Kelebihan, kepintaran Kebodohan Kesaktian Apapun itu Kejadiannya, tentunya, itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Buat kita jaga, kita nikmati, kita syukuri apa yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama Satrio Piningit ini mengetahui akan kelemahannya yang ada di dalam diri kita. Tentunya, itu sebuah kandungan nafsu yang harus kita bisa memflow volumenya kita atur dan mari kita untuk belajar bersama, menghayati bersama, mentafakuri bersama karena banyak saudara-saudaraku yang mengalami perjalanan spiritual ini hanya mengejar sisi luar dari diri kita, selalu ingin menonjolkan diri masing-masing salam rayu Terutama buat saudara-saudaraku Ingat Kebangsaan kita memiliki perbedaan Dalam kesatuan Dan Sifat yang ada di dalam diri kita Yaitu tentang kesombongan Harus kita Buang jauh-jauh Dan berintrospeksi diri Bersama-sama Untuk membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia Mensejahterakan rakyatnya menjunjung tinggi Kebangsaannya Menghilangkan ego masing-masing Dalam bergotorong royong, Terutama Indonesia Saudara-saudaraku mengetahui Misteri dibalik misteri Atau rahasia dibalik rahasia ini Tentunya nya Meliputi, melibatkan suatu tokoh para ulama, para asatid, para bini sepuh, tokoh masyarakat, terutama pemerintahan negara kita. Jangan saling berbenturan karena kita dalam kebangsaan dengan aturan pemerintah. Tentunya buat saudara-saudaraku yang Memiliki perjalanan spiritual ini Mari kita bangun Mata rantai di mana Untuk membawa kesejahteraan Republik Indonesia ini Untuk mengukur diri kita Jangan karena Mengetahui Dunia spiritual ini Jangan Merasa dipaksa Kepaksa Ataupun memaksa Karena perjalanan ini Tentunya Memiliki makna Tentang rasa kita Untuk bersyukur Menikmati anugerah yang telah diberikan Kepada kita semuanya Karena kalau kita tidak merasakan Jatuh cinta Kepada yang Tuhan Maha Esa tentunya ini akan sulit untuk memahaminya, karena merasa tahu, ingin, bukti selalu memaksakan kehendak. Karena kita di sini sedang bertamu di muka bumi ini, kita sedang melakonkan peran, tentunya itu ada sutradaranya yang mengatur. kita tidak bisa membuat aturan sendiri karena ada yang mengatur datilahi robbil alamin buat saudara-saudaraku yang memiliki lakon-lakon dalam bidangnya tentunya kita balikin lagi urusan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa terutama buat saudara-saudaraku di tahun ini tentunya kita lihat apa yang akan terjadi Bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Mempasrahkan kehendak, ridho dan rahmatnya ini bisa ke siapapun Karena sesuatu yang mungkin di luar nalar kita akan terjadi dan hari ini silahkan buat teman-teman yang ingin bertanya mungkin saya akan sedikit berbagi wawasan buat saudara-saudaraku semuanya karena di malam hari ini sengaja saya membuat video live ini ingin menyapa teman-teman semua untuk referensi bersama dengan kajian yaitu jati diri, membelah ataupun membedah raga kita karena negeri yang sesungguhnya itu adalah mengetahui jiwa raga akan wujud manusia ini. Dan tadi saya kedatangan tamu seorang perempuan ataupun wanita. Nah, di sini saya memaknai bahwa motivasi dari kejadian hari ini apapun peristiwanya apapun kejadiannya yang menimpa. Teman-teman saudara-saudaraku Dalam bidang apapun Ingat Itu adalah proses Buat pengukuran diri kita Akan kekokohan Hati dan pikiran kita Untuk melangkah Untuk berharap Dalam niat cita-cita kita Meraih akan mimpi kita Tentunya butuh perjuangan Butuh proses Butuh pengorbanan Hargai waktu Buat teman-temanku semuanya Jangan pernah mengeluh Jangan pantang menyerah Mari kita melangkah Karena masa depan kita menantikan Akan suatu keputusan yang kita ambil Tentunya Tentunya malam hari ini poin yang sangat penting yaitu jangan merasa sombong dengan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah SWT apapun itu bentuknya seperti harta tahta jabatan gelar ingat jangan merasa memiliki karena ini hakikatnya kepunyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya mungkin saudara-saudaraku lebih mengetahui akan hadirnya Satrio Piningit ini, tentunya ada dalam jiwa raga kita masing-masing dengan kapasitas dan... Pola pikir kita yang berbeda-beda, namun satu tujuan. Video ini semoga bermanfaat buat teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Dan silakan, kalau mungkin ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, ataupun kita saling terbuka untuk memahami akan perjalanan perjalanan lakon lakon dari saudara saudaraku semuanya semoga video ini bermanfaat buat teman temanku semuanya sekali lagi Indonesia harus bisa membawa rakyatnya ke dalam kesejahteraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh